untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik seputar Leslar, tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam minggu kalian saat ini, Paulmin akan menyuguhkan kabar spesial nih dari idola kesayangan kita untuk mengawali kabar pertama para ya kita lihat di sini ada yang spesial video Abang El. Yang sedang digendong oleh Abi Ramzi ya Masya Allah, cute dan salvok banget dengan Abang Fatih Apalagi dengan kakinya Yang sekal banget Persahabat dia ya. Masya Allah, pokoknya Bahagia dan pastinya bangga banget ya Melihat postingan ini Alhamdulillah Keluarga Leslar selalu mendapat support Dari orang-orang baik Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun sental putih yang skor bilar Ada kalimat caption juga Yang dituliskan Ayang gemesin banget, selalu salvok sama kakinya itu persahabat ya, Masya Allah Mudah-mudahnya sehat selalu Dukungan semakin banyak dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita Kita simpan juga di kalimat komentar Banyak sekali ya, respon dan tentunya tanggapan yang diberikan Dari akun evanovia436 mengatakan Ayang tuh pinter ya sama siapa aja yang gendong mau Itulah Abang Fatih, kebanggaan kita semuanya Semoga Abang El menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang pintar Dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Berikutnya para sahabat disimak juga Ini lagi ramai banget di TikTok yang mengenai penampilan Bunda Lestika Kejora. Yang saat menyanyikan sebuah lagu dengan nada tinggi nih Ini rame banget di TikTok Hingga mendapat komentar dari Empok Nur Asia Ini adalah istri dari Bapak Menteri Sandiaga Uno nih persahabat ya Kalimat komentar yang diberikan dari Ibu Empok Nur Asia Ini beneran orang sukses di atas suara sendiri semangat Lesti Wow, mendapatkan tanggapan dan dukungan Hingga support diberikan dari istri Bapak Menteri Sandiaga Uno, persahabat ya Kita bangga banget ya, Alhamdulillah Dukungan juga bukan kaleng-kaleng Dari orang-orang hebat Dan orang-orang baik Postingan ini di repost oleh akun It's b Disimak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan ya Masya Allah dapat apresiasi Dari Ibu Nur Asia Uno Istri Pak Sandi Uno kejora kamu te bikin mewek baik He bangga pisang Katanya tuh ya Bangga banget ya warga Konoha Ini langsung diapresiasi Oleh Mpok Nur loh Ini istri Bapak Menteri Sandiaga Uno Komentar pun banyak sekali bersahabat di persingan ini Diberikan oleh Leslar Lovers dari akun Instagram, Delfina Lesler mengatakan Masya Allah, di TikTok aku udah baca dan like komen itu Tapi nggak ngeh kalau itu istrinya Pak Sandi, Masya Allah <laughs> Luar biasa banget, idola kesayangan Dan kita lihat juga persahabatnya ke komentar berikutnya Dari akun Instagram Erony Sumarni912 mengatakan Bunda Lesti cantik Wow, luar biasa banget ya Respon dari Les Lover Sungguh luar biasa Mudah-mudahan semakin kompak dan solid Mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Bilaran Selanjutnya, para sahabat disimak juga ini ada postingan ya spesial... ...sebelumnya dari Bunda Lesti kejora ...malam minggunya... ...lagi sidang magang... ...dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar... ...doakan juga ya untuk Bunda Lesti... ...mudah-mudahan cepat selesai kuliahnya... ...dan cepat wisuda... ...kita nggak sabar banget ya... ...melihat Bunda Lesti wisuda... ...dan dihadiri oleh Rizky Bilar... ...dan Abang Fatih... Wah, ...pasti seru banget nih... ...ini yang paling ditunggu juga... ...oleh warga Konoha semuanya... ...kita doakan... Dukung dan support yang terbaik Buat Lesti dan Bilar Ke kabar selanjutnya Persahabat Bang Min akan menginfokan Polling online Couple Media of Dears 2022 Ini Persahabat dia, ya. Tinggal sedikit lagi untuk Menyalip pasangan Tofu Karena untuk Lesti Rizky Bilar Votingnya 120.343 votes, Setara dengan 42% persen. Fuji dan Torik Halilintar mendapatkan 122.048 votes setara dengan 42 sama-sama 42 cuman hanya selisih 2000 ribuan saja persahabat ya, yuk sama-sama kita dukung dan kita support yang terbaik, mudah-mudahan ya, Bunda Lesti dan Rizky Bilar ini mendapatkan predikat sebagai Kapal Media of the Year 2000 22. Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan bahagia selanjutnya ya Di malam hari ini jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Bin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh